untuk ter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah <tuh> sayyidina Allahu wa wahdinah sababan lima nikteda. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karuniaNya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terhadir kehadiran berpindah Rasulullah SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Allahumma. Amin. Allah Rabbana rahim teruskan pengajian kitab Ayat al-Sulihin Widya'ul-Sahib wa Ketika orang berpisah dengan sahabatnya Dan memberi wasiat atau pesan-pesan Hadis ke-713 Wa Nabi Sulaiman Malik Ibnil Huwairiz R.A. Diriwayatkan dari Sahabat bernama Abu Sulaiman usulainah ini namanya adalah Malik bin Al Hawais radiallahu anhu beliau ini menjumpai Rasulullah SAW ketika masih usia muda kemudian menjadi sahabat Rasulullah SAW dan mewariskan 15 hadis. Yang mana dua hadis ini diriwakan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dan satu hadis diriwakan khusus oleh Imam Bukhari Nah Abu Sulaiman ini atau Malik bin Al-Faizhi mengatakan Akainan Nabi Rasulullah SAW wa nahnu syardabatun mutaqaribun Faqam na'indaruh ishrina laylah Kami mendatangi Rasulullah SAW Kami mendatangi Rasulullah SAW kami saat itu adalah orang yang masih muda-muda Yang umurnya ini sebaya Jadi beberapa pemuda-pemuda Datang, mendatangi Rasulullah SAW ke Madinah Untuk apa? Untuk belajar ilmu agama Jadi dulu itu gitu Nah, berapa hari fa'akamna imru' ashirina laylah Mereka belajar 20 malam Jadi belajar yuk Khusus ya, tentang masalah sholat, tentang masalah wasa, masalah apa-apa Jadi disempatkan khusus waktu selama 20 malam itu Khusus untuk belajar agama langsung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam Kemudian apa yang dikatakan oleh Abu Sulaiman ini? wakil Rasulullah s.a.w. rahiman rafiqan Rasulullah s.a.w. adalah seorang yang penyayang dan orang yang sangat lembut Jadi kesannya ini, Rasulullah ini orang yang sayang terhadap para sahabatnya kemudian juga sangat lembut setelah itu setelah 20 hari, 11 malam maka Rasulullah itu menyangka kami ini sudah rindu terhadap keluarga kami sudah 20 hari kan ya, di apa diajari oleh Rasulullah s.a.w. Beberapa, beberapa orang pemuda ini akhirnya kematus kan pulang Fasa Alna Aman Tarokna Min Ahlina kemudian beliau ini bertanya kepada kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan dari keluarga kami maksudnya kami kan di sini 20 eh, malam itu Siapa saja yang sudah kami tinggalkan, untuk misal orang tuanya mungkin ya, atau simbahnya atau siapa, maka kami kabarkan oleh beliau, akan ceritakan begini-begini ya, gitu. nah, setelah itu, setelah kami mau pulang, maka Rasulullah SAW berkata fakola, urjo illa ahlikum, faamti mu fihib wa alimuhum wa nah, Rasulullah SAW kalau begitu sudah kalian pulang. Kepada keluarga kalian, kalian menetap di sana di keluarga kalian, ajarkan kepada mereka dan perintahilah mereka untuk melaksanakan sholat dan juga perintah-perintah agama. Jadi mereka selama 20 hari itu sudah langsung jadi dai. Ya. Jadi 20 hari itu tidak cuma cuma rekreasi itu, dua puluh hari sudah langsung. Sudah menyebarkan agama, agama. Karena apa sungguh-sungguh Selama 20 hari bersama Rasulullah SAW Sungguh-sungguh belajar Akhirnya oleh Rasulullah SAW pulang ya, Mengajarkan apa yang sudah didapatkan Sampaikan Kemudian disuruh untuk Orang-orang yang ada di sana Yang ada di keluarganya itu Untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Taala wa shollu fihi kadza wa shollaka kadza sunni kadza kemudian sholat kalian, sholat ini kalau sudah saat seperti ini sholat ini kalau sudah saat seperti ini maksudnya kalau sudah masuk waktu ya wak zuhur wak wak ya berarti sholatnya zuhur 4 rakaat kan begitu kalau sudah masuk waktu maghrib ya sholat maghrib nanti 3 rakaat kalau misalnya sudah masuknya waktu subuh ya berarti nanti sholatnya dua rakaat dan seterusnya nah ini, ini Rasulullah SAW itu didik orang-orang ini ya, makanya jangan dulu itu orang-orang itu yang pada masuk Islam datang ke Medina ya, belajar sama Rasulullah ya, atau kalau misalnya Rasulullah sedang perang atau sedang kepergian akan diajari oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk mengajari mereka tentang urusan agama Kemudian ahadukum akbarukum. Kalau sholat itu sudah tiba waktunya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan. Kalau sudah waktunya adzan, yuk adzan. Kemudian hendaklah yang mengimami di antara kalian adalah yang Paling tua di antara kalian ya. ini, di sini, kenapa kok tidak digagalkan yang paling alim? Karena dua ke beberapa orang pemuda ini ini sama bareng-bareng ya. artinya belajarnya sama, berangkatnya sama, pulangnya sama, 20, ha, 20 ha malam, dua malam, otomatis nanti di antara mereka itu nanti siapa yang paling lebih tua itulah nanti yang menjadi imam imamnya dalam riwayat yang lain ya, yang paling jadi imam itu kan akor hukum yang paling ahli bacaan nah, itu kenapa karena kan kalau karena mereka ini beda-beda waktunya Dan yang sudah ahli baca dan yang belum nah, tapi karena ini orang ini beberapa orang saja kemudian belajarnya juga terbatas cuma baru 20 malam maka yang imamnya adalah yang paling yang paling tua jadi kalau sama di dalam bacaannya, nantinya dipilih yang lebih tua tapi kalau misalnya bacaannya lebih bagus, ya otomatis yang dipilih yang bacaannya lebih bagus, karena mungkin pelajarnya ini lebih lama daripada yang lebih tua makanya nah, hadis ini menerangkan tentang wasiatnya Rasulullah SAW ketika orang-orang itu datang kepada beliau, kemudian beliau ya, memberi wasiat ketika mereka mau pulang kepada keluarganya jadi ini nah disunahkan orang itu kalau misalnya ada apa-apa itu nanti diberi wasiat dikasih nasihat nasehat harusnya bagaimana harusnya bagaimana begitu supaya apa supaya nanti apa yang telah dilakukan itu benar-benar bermanfaat -benar di dalam ruwanya Imam Bukhari dalam riwayatnya menyatakan, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan sholat di dalilnya sholatnya itu, Rasul itu ini ya sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat Nah ini hadis ini, ini hadis yang umum Hadis yang sifatnya umum nah, Sehingga nanti kadang-kadang dalam gerakan sholat itu ada perbedaan-perbedaan ya. Perbedaan mazhab misalnya ada yang ngangkat tangan sampai sampai ke ujung, enggak ada yang sampai di sini saja, nah, ada yang ada, tidak ngangkat tangan. Ya. Itu karena apa? Karena orang-orang itu, itu melihat rasul sisi Rasulullah SAW, sholat itu berbeda-beda, berbeda-beda. Nah, tapi intinya intinya itu ya rukun-rukunnya itu tetap sah, tetap sama. Nah, gitu. nah, itu yang jadi. Ada pokoknya itu sama, Adapun masalah. Detail-detailnya itu kadang-kadang berbeda. Itu tidak apa, tidak apa-apa. Hmm. Kemudian hadis lain yang menerangkan tentang wasiatnya orang yang mau bepergian ya. Dilihatkan hadis ke tujuh Umar bin Khattab berati dari sahabat Umar bin Khattab berati yang mengatakan Ista'adantu Nabiya S.A.W. Fil-umrah Fa'adhinali Sayyidina Umar bin Khattab ini izin, minta izin kepada Rasulullah S.A.W. untuk melaksanakan umrah Maka Rasulullah S.A.W. mengizinkannya Nah, bukan itu saja rasul S.A.W. mengatakan waqala la dan sana ya ukhaya min du'a'i Rasulullah S.A.W. dan jangan lupakan kami wahai Saudaraku dari doamu. Ya, jadi ketika mau berislamnya Rasulullah minta didoakan. Maksudnya nanti kalau di Ka'bah ya, atau di Masjidil Haram ini jangan lupa untuk mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka apa kata Sayyidina Umar? Fakola kalimatun masyuruni an nabihi Umar mengatakan ini adalah satu kalimat yang bagiku tidak lebih membahagiakan seandainya aku memiliki dunia dibandingkan kalimat seperti ini jadi maksudnya daripada saya punya dunia seisinya misalnya dibandingkan saya dapat perkataan Rasulullah tadi itu minta didoakan, Rasulullah minta didoakan kepada Sayyidina Umar ini sangat membahagiakan bagi Sayyidina Umar anhu. nah ini dari hadis ini hikmahnya pertama Kalau ada orang yang Mau umroh, mau haji ya kan? Mau amal ibadah Maka kita boleh Mengatakan Nanti doakan saya Walaupun yang mengatakan itu Pangkatnya, derajatnya Kedudukannya itu jauh lebih tinggi Daripada yang Bertamitan Sebagaimana Rasulullah SAW ini kan Derajatnya lebih tinggi Dibandingkan derajatnya Sayyidina Omar, ketika nah, Rasulullah mengatakan jangan kamu lupa untuk mendoakan saya, lah ini kan, ya, padahal ini sudah sebetulnya tidak usah didoakan ya, artinya kan sudah derajatnya sudah paling paling tinggi, ya. cuman beliau mengatakan seperti itu kenapa untuk mengajari juga kepada umatnya supaya melakukan seperti itu, ya, ini kalau misalnya ada siapa begitu itu. Kalau mau pergi ke mana, yaitu jangan lupa doakan saya, jangan lupa doakan saya. Begitu bukan berarti yang minta didoakan itu mesti lebih rendah bangetnya tapi itu merupakan nah, pengajaran ya. supaya orang ini senantiasa memintakan doa kepada orang lain. Ini juga maknanya, orang itu apabila didoakan orang lain. Ini termasuk doa yang musta' mustajab. Ya. Ini termasuk didoakan orang lain ini doa yang mustajab. Nah, ya. ya. kemudian uh, hikmahnya lagi orang yang berdoa ketika umroh itu doanya adalah doa yang musta' mustajab. Misalnya kiai begitu ya. ada jamaah pak Yai saya mau umroh begitu, walaupun ya. Uh, yang mau umrah ini ya semoga ibadahnya kadang-kadang ada tidak tetap harus itu nah, jangan lupakan supaya kamu doakan saya ya di sana ya, di Masjidil Haram atau nanti ketika pas dirondoh, ya, di Raudoh di Madinah atau di mana begitu ya. supaya apa supaya doanya ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian hadis selanjutnya tentang pesan orang yang akan ditinggal hadis ke 715 ratus lima belas. salim ini Abdullah bin Umar diriwayatkan dari sahabat salim bin Abdullah bin Umar. Anha Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar dan Yahya bin salim ini anaknya Abdullah bin Umar ini. Bahwasanya ayahnya yaitu Abdullah bin Umar. Ini berkata kepada seorang laki-laki, tidak -laki, aroda Ketika laki-laki itu menginginkan bepergian Jadi kalau ada orang yang mau pergi, maka Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar itu pada waktu itu sudah jadi ulama besar sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. apa kata saya tidak apa Abdullah bin Umar kepada orang yang mau pergi belum ini hatta waktu luka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Kamu mendekat kepada saya," kata Abdullah bin Umar. "Nanti aku akan aku akan menutupkan kepadamu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan kepada kita." Jadi Rasulullah itu kan ngajari kepada para sahabatnya begitu. Kalau ada sahabatnya mau pergi, nanti disuruh mendekat, setelah itu Rasulullah menitipkan sesuatu apa dititipkan, nah, ini nanti diterangkan maka begitu pula sahabat itu mengamalkan apa yang sudah diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini fayaqul astawatiullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu dan akhir-akhir amalanmu jadi, maksudnya apa? Supaya orang yang kepergian ini Ini agamanya ini dititipkan kepada Allah Maksudnya supaya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena namanya orang kepergian itu Kadang-kadang di tengah perjalanan Orang itu kadang-kadang berbuat maksih, maksiat ya kan? nah, Padahal niatnya sudah baik, Pak ya. Contohnya, orang mau ziaro Ziaro kan ya bagus, ya kan? Ziaro wali songo nah, Tapi ketika di jalan aku apa, naik bus ternyata malahan gendang hutan ya <gifat> kan kadang-kadang segera itu ya. nah, siaran itu bagus ya. nah, ini itu bagus ya. pas dengan bus malahan gendang hutan malahan koplo-koplonan ya, nah, hal itu ya kan seperti itu saja nah, terus kalau kadang-kadang di tengah jalan kemudian doa hal-hal yang maksiat ya, hari malam maksiat ya, gitu. makanya ini ya, ketika mau mau bepergian itu ini Rasul mengatakan, aku titipkan kepada Allah agamamu supaya maksudnya dijaga agamanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua amanah, amanahmu ini ya, supaya kamu bawa amanah, ya, amanahnya itu apa? Itu untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini supaya dijaga. Dan yang paling penting yaitu Khawati amalika, akhir-akhir amalanmu di dalam sarah ini dikatakan kenapa kok di sini khawatim itu pakai jamak nah, bentuknya itu jamak keluar ya. tidak mufrad padahal yang lain itu bentuknya mufrad hinaka itu manunya mufrad amanah itu mufrad. kok ini khawatim bukan khawatim itu bukan ya, maksudnya bentuknya kok jamak karena orang itu di akhir akhir kehidupannya itu banyak sekali amalan amalannya yang mesti dijaga orang mau meninggal dunia itu menjaga banyak amalan, bukan cuma satu amal amalan yuk amalan dikirnya, amalan ini dan sebagainya karena apa? karena orang itu kalau sudah mau meninggal dunia nah, ini harus ya, menjalankan apa yang sudah biasa dikerjakan supaya meninggal dalam keadaan khusnul khotimah. khusnul khotim. jadi kebiasaan-kebiasaan baik dan banyak, bukan hanya satu itulah yang nanti diharapkan supaya itu yang menyertainya ketika dia nanti mau meninggal dunia dunia itu orang mau meninggal dunia itu yuk misalnya ahli zikir ya dia tetap jikinah bahasa sholat dia ya, dia tetap shol sholah bahasanya itu semoga sholat ya kita mau sholat berarti bahasanya sedekah ya sebelumnya ya setek seteka artinya supaya akhirnya, akhir kehidupannya ini dalam keadaan khusyul khotih khusyul khotih nah, ini juga pesannya Rasulullah S.A.W seperti ini maknanya pentingnya orang itu menjaga amal sampai akhir jangan orang itu kemudian supaya aku sudah baik aku sudah atau aku sudah sudah aku rajin ibadah nah, sudah nanti sekapan-kapan nanti Naksiat lagi, jangan begitu Orang itu kalau sudah dapat hidayah Sudah dari Allah SWT Allah sudah diberikan ya, Hidayah, ditunjukkan ke jalan yang lurus Dijaga sungguh-sungguh Jaga sungguh-sungguh Karena ini benar-benar sesuatu yang sangat berharga ya, Jauh lebih, lebih berharga dibandingkan Harta dunia dan seisinya Karena dunia seisinya, walaupun punya itu Misalnya ada orang punya Cantunya semuanya, muhuk dirinya tapi dia tidak memiliki amal soleh itu apa? tidak bandingan jadi amal soleh sedikit itu dibandingkan dunia yang sangat banyak menurut kita itu jauh lebih mulia ya, sedikit amal soleh dibandingkan dunia yang menurut kita ini banyak makanya nah, ini kalau sudah kita ini kalau, sudah, kalau Allah Ta'ala diberikan hidayah ya kan, ditunjukkan jalan yang lurus sudah Sholat sudah mau puasa, sudah mau ngaji, ya, sudah senang pikiran. Ini dijaga sungguh-sungguh, dijaga sungguh-sungguh. Ya. Jangan sampai hal seperti ini lepas. Kemudian hadis selanjutnya, betis ke 716 nanti lainnya Yazid Al. Khatni Al Shahadli anhu jadi sahabat Abdullah bin Yazid. Al Khadmi yaitu seorang sahabat, dia mengatakan karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau berpisah dengan para prajurit, berapa ya, juli dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi ada prajurit itu mau dikirim untuk berperang, untuk berdakwah atau apa, maka Rasulullah SAW mengatakan Astaati Allah Ti وَأَمَنَتَكُمْ وَخَوَاتِمَا Aku titipkan kepada Allah agama kalian, amanah kalian, akhir-akhir dari amal kalian nah, Jadi ini ya, dititipkan kepada Allah SWT Maknanya benar-benar supaya orang itu bisa menjaga agama itu bukan hanya ketika di rumah Tetapi ketika dalam perjalanan juga bisa menjaga urusan agama jadi, karena kadang-kadang orang itu di rumah itu bisa istiqomah di perjalanan itu harus ya, diangkel, ya. ya kan? di rumah misalnya masih bisa dikira, bisa bisa sholat, sholat malam, kadang-kadang kalau di perjalanan itu kronolis capek, ya kan? akhirnya kan kesulitan udah ya, ini, ya, kadang-kadang itu, lah itu. makanya kita maksudnya orang mau bepergian itu di supaya sebaya amalan-amalan yang sudah biasa dikerjakan ketika dia berada di rumah juga dikerjakan ketika orang itu dalam perjalanan berjalan karena perjalanan itu sebetulnya misalnya ya, biasanya di rumah moco Quran ya maka boleh nanti di perjalanan ya karena karena kondisinya ya di perjalanan ya, baca Quran itu ya, tidak harus Allah duduk dengan tenang kemudian ini tidak dibaca sambil naik motor, sambil naik mobil, sambil baca Al-Qur'an, al, -Qur, al -Qur nah, kalau biasanya di rumah bisa pikiran tenang ya kan? Sendirian lebih nah, kalau di dalam perjalanan karena kita ini itu di dalam perjalanan ya. Walaupun misalnya dalam perjalanan menghadap kan tidak mesti ke arah kiblat ya kan. Nah, Perjalanannya kan menghadapnya kan terserah apa? Menunjuk ke mana ya gitu. Nah, maka yuk tetap kita pikiran, jangan kemudian, ini madu harus dilihat harus berarti nanti harusnya enggak begitu Pokoknya dikerjakan, amalan-amalan ya. yang sudah biasa dikerjakan ketika dia di rumah dalam keadaan mungkin Maka ketika dia dalam keadaan bepergian juga harus dikerja, dikerjakan Kemudian saya hadis lagi, ini hadis tentang masalah ini ketika berpisah dari sahabat dia mengatakan, Ada ja seorang laki-laki datang kepada bagi Rasulullah Kemudian laki-laki itu berkata, ya Rasulullah ini safaran Rasulullah aku ini akan melakukan pergian maka bekalilah aku nah, jadi ada orang ini datang pada Rasulullah mau pergi itu minta be bekal nah, maka Rasulullah nah, semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan jadi uh, tak uh, diminta dibekali bukan dibekali dikasih duit uh, disangoni duit itu bukan nah, supaya dibekali apa supaya tak takwa ta ini yang bekal itu ya Ya takwa itu bekal paling bagus itu takwa bukan duit. Wa takwa. takwa takwa. Sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah takwa. Ini ayat ini tentang masalah haji. Jadi orang itu haji itu bekalnya itu paling baik itu bukan masalah duitnya. Bukan masalah barang-barangnya Bukan masalah makanannya Yang paling penting Bekalnya orang haji itu adalah bro, Takwanya Kalau nah, walaupun misalnya Bawa bekal uang banyak Tapi tidak takwa nah, di sana Uangnya malah diambil Bajir-bajir Tidak bajir, karu-karuan Misalnya nah, Tapi kalau orang itu Bekalnya adalah takwa Ini adalah bekal yang paling baik Makanya Rasulullah mengatakan Zawadakallahu takwa Semoga Allah Membekalimu dengan takwa maka orang itu mengatakan zidni saya tambah lagi ya berkali tambah ini harus mengatakan wabah semoga allah mengampuni dosamu jadi bukan hanya takwa saja tapi juga ketika bepergian supaya juga ketika pergi itu itu juga dosa-dosanya itu diampuni oleh allah swt wa ta'ala lalu-lagi itu mengatakan lagi kalau zidni Tandanglah lagi oleh Rasulullah Maka Rasulullah mengatakan Semoga Allah memudahkan Engkau berbuat kebaikan Dimanapun kamu berada nah, Jadi ini penting Ini sudah taqwa dosa dosanya dihapuskan Kemudian dimudahkan Untuk berbuat baik Dimanapun berada Ini yang penting kadang-kadang orang itu di sini bisa berbuat baik, you know. di tempat lain nanti sulit ya. karena harus adaptasi dan sebagainya. Di contohnya, ya. nah, santri itu kalau di itu masih bisa sholat lima waktu, nah, tapi kalau sudah di rumah itu Coba ya, oh, lima waktu, suara-suara syukur ya pengen itu. Nah, ini kan berarti kan tidak dimudahkan berbuat kebaikan dimanapun berat berada, dimana berada itu yang maksudnya mau di pondok, mau di rumah ya. mau di rumah, ya, orang rumah, mau di jalanan ya, itu tetap dimudahkan untuk melakukan kebaik, kebaikan nah, ini makanya penting kadang-kadang ya. ya, orang dilatih untuk safar pergi tetapi dalam rangka visabilillah di jalan Allah supaya apa? supaya terbiasa ya pergi itu bukan berarti kalau pergi sudah senang-senang saja ya Ya begitu, pergi-pergi ya pergi. tetapi kebaikan itu tetap harus dikerja dikerjakan, jangan apa raya? kalau sudah pergi ya terus, mampir kemana-mana tidak karu-karuan, ya, seperti itu ya, jadi, kemudian ketika bergaul dengan teman-teman yang baik-baik, jadi baik, kalau sudah tempatnya agak beda, nanti beda lagi tidak begitu, dimana saja hai sumakuntah, hai sumakuntah itu dimanapun berada Mau di rumah, mau di jalan Bahkan kalau misalnya Di ujung langit sana ya Itu tetap berbuat kebaik, kebaikan Inilah yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah S.A.W Artinya beliau ketika ada orang-orang Yang akan Berpisah untuk melakukan Perjalanan, baik itu bepergian atau tadi itu Umroh, atau mau berperang ya, Ataupun urusan-urusan Yang lainnya Beliau senantiasa memberikan wasiat Memberikan nasihat-nasihat Supaya apa? Yang intinya itu supaya terjaga Iman Islamnya Terjaga ketakwaannya Terjaga agamanya Karena yang paling penting dari seseorang itu bukan apa-apa Sesuatu yang paling penting Bagi manusia itu Yaitu paling penting adalah takwanya Inna akromagun indokohi Alkohokun Sesungguhnya paling mulia diantara kalian ini bukan yang banyak hartanya, belum tentu bukan yang punya kita ya, jadi, ins, jadi insinyur jadi profesor, belum tentu nah, bahkan juga belum tentu kalau wah, ini jadi sultan atau apa, belum tentu tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertak, bertakwa mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita ketakwaan menjaga ketakwaan kita nah, terus menerus berada di Jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah, sehingga sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatim al-Fatihah.